Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, Be Lovers, serta Leslie Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejurah dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah, berasa-berasa, berasa, kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Pemimpin akan memberikan vitamin dan kabar-kabar baik Pastinya, berasa, ya Dari mulai kedatangan Papa Bilar Dan Buddha Lesti Di lokasi acara hari ini, berasa, ya. Perhatikan, kece badai Wow, Masya Allah banget ya Leslar yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Konoha pastinya Alhamdulillah Tentunya, idola kesenangan kita Selalu membanggakan Cita-cita satu persatu dari seorang Lesti maupun Rizky Billar akhirnya terwujud. Masya Allah banget ya kita bangga, kita pastinya bahagia. Apalagi para sahabat ya sebelum acara anja, Leslar, Metaphor sudah trending satu di Twitter. Ini yang membuat kita semakin bangga bahwa dukungan memang luar biasa dari orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus buat idola kesayangan kita. Dari postingan ini pemerintah sahabat ya, tentu banyak sekali tanggapan komentar Banyak juga respon yang diberikan Ya Yakni dari akun Irsyakan, Skor Kolbi mengatakan Bunda El kece banget Wow, Masya banget ya Ternyata banyak yang salfok dengan penampilan Bunda Lesti Saat datang ke lokasi acara, emang luar biasa banget ya Bunda Lesti Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kita Dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan, amin Berikutnya persahabat, kita lihat ini tentunya luar biasa juga Saat mau acara dimulai, perhatikan persahabat ya Bunda Lesti dan Bapak Bila memakai kemeja putih yang sangat luar biasa Bagus banget ya, pastinya ini mereka kapelan Luar biasa, kece banget, Papa dan Bundanya Abang El Bismillah, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk idola kita Berikutnya persahabat kita lihat juga untuk live-nya sudah dimulai di akun Lesnar Metaverse dan Lesnar Entertainment walaupun persahabat ya sempat terputus nih kita lihat ini ada momen sesi penandatanganan dari Bunda Leslie dan Papa Billar. Wah wow, luar biasa ya kalau kata Mas Rudy sih tentunya bakal ada sesuatu yang beda dan ada kejutan yang membuat Lesnar Entertainment semakin berkembang. Mudah-mudahan bersahabat ya Kejutan-kejutan bahagia selalu kita dapatkan dari idola kita Berikutnya perhatikan juga persahabatan. Ada ungan special dari Leslar Entertainment Ini info juga untuk kita semua Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Sedikit cuplikan dari peneretanganan akuisisi Leslar Entertainment hari ini Yang penasaran lebih lanjut bisa pantengin Youtube Leslar Entertainment ya Tidak bersahabat yang penasaran lebih lanjut, bisa pantengin YouTube Laser Entertainment. Karena bakal ada sesuatu kejutan yang akan disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita. Tetap persahabat, jadi postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang positif dari para sahabat, salah satunya dari akun Dreamgirls85, mengatakan, Bismillah, semoga Allah memudahkan mereka dalam segala urusan. Amin. Luar biasa banget ya, doa tulus selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus Mendoakan, mensupport dan mendukung idola kesayangan kita Dan berikutnya persahabat, ada momen cute dan romantis pastinya dari idola kesayangan kita Walaupun tampil di tempat manapun, mereka selalu terlihat romantis, perhatikan saat Pemotongan tumpeng, Bunda Lesti ini cium tangan Papa Bilar. Ini tentunya mencontohkan kebaikan juga untuk kita semua. Adab mencium tangan suami. Wow, masya Allah, Bunda Lesti sampai wartawan pun persahabat. Ya, ini teriak-teriak nih melihat Keromantisan Leslar. Aduh, masya Allah banget ya. Kita juga pastinya bahagia banget hari ini karena vitamin disuguhkan langsung oleh Lesti dan Bilar. momen ini pun diunggah kembali persahabat oleh akun sahabat dengan nama juga di kalimat yang dituliskan nyengirkan mas dan mbak wawannya, aduh masyaallah banget ya nyengir nyengir karyanya tuh aduh luar biasa memang idola kesayangan kita mudah-mudahan sehat sukses dan selalu bahagia berikutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan spesial terbaru juga dari bang Ariel bang Ariel pun ini mengunggah postingan foto Leslar persahabat ya bersama Rudi Salim masyaallah banget ini suatu kebahagiaan dan kita lihat juga ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Bang Ariel. Bismillah, semoga selalu berkah. Amin. Mudah-mudahan berkah selalu. Untuk semuanya, dan kita lihat ada momen spesial. Tertangkap kamera, Bunda Lesti saat cium tangan Bapak Bilar Wow, santai banget ya. Mas Wawan dan Mbak Wawannya pastinya ini baper banget nih. Melihat keromantisan kekiutan dari idola kesayangan kita. Dan tentu persahabatnya kita juga masih menunggu kabar baik berikutnya.